Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Cao, gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Dijauhkan dari segala merbahaya malapetaka bencana dan balak serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Oke guys, gimana kabarnya teman-teman sekalian? Ya, saya telat sekali ini untuk mereaksi sebuah video yang mana ini kiriman daripada teman-teman sekalian yaitu sambutan Hari Kebangsaan 2022 di dataran merdeka. Dan di sini videonya. 3 jam guys, dan tidak mungkin kita akan tonton semua ya di video kali ini. Jadi, kita akan melihat bagaimana istilahnya kemeriahan, bagaimana suasana di sana, dan ya. Saya belum nonton sama sekali ini video guys Ini dari channel R Times News Network guys So jom kita tengok videonya Saya sudah penasaran bagaimana suasana hari kebangsaan di Malaysia yang ke-65 tahun 2022 ini Jadi saya ingin mengucapkan kepada teman-teman semua ya khususnya masyarakat Malaysia ya Selamat hari kebangsaan ke-65 Semoga jaya selalu, sukses selalu, makmur dan rakyatnya juga sejahtera Amin, amin, Ya Rabbal Alamin Oke, okay, so jom kita tengok video ini guys Let's go Wow mm -hmm. okay. Wow Ramai ya akan meningkatkan semangat patriotisme atau cintakan oh. negara. yang tercinta meriah dan penuh warna-warni. Wow. Antaraberdiri ini dihiasi dengan jalur gemilang, uh -huh. yaitu bendera kebanggaan kita. Wah, jilbabnya kita juga jalur gemilang guys. Nama bagi wow. Bagi 31 Ogos 1997. Dan uh. dan Bagus kita... banget. Yaitu Dr. Muhammad di sini, Ini pertama kali aku lihat istilahnya untuk hari sambutan hari kebangsaan ya Dan biasanya saya melihat itu untuk pawainya Untuk istilahnya perarakan seperti itu guys Dan ini upacara bukan upacara sih nggak ngerti juga sih guys Ini sambutan ya Dan kita mau melihat juga bahwasannya Kemeriahannya tuh bagaimana gitu kan si dataran merdeka Oh, berarti ini sebelum-sebelum perarakan ya. Anak-anak muda kita yang masih lagi uh, di peringkat sekolah, terutama yang terlibat okay. dengan perbarisan dan ya. mereka sudah dia, di, dikatakan sudah terlibat dengan latihan. Oh. Uh, lebih sebulan yang lepas jadi hari ini ini ini di halati uh, okay. dan uh, kita dapat saksikan penuh warna-warni dari sekolah di sekitar Kuala Lumpur dan Selangor dan selain itu juga uh, kita sebenarnya amat teruja dengan kehadiran uh, veteran- okay. veteran tentera dan juga pesara-pesara oh. pada pagi ini ada yang akan terus terdalam pebarisan oke hmm. uh. oke okay, okay tetap teguh. Mm -hmm. Barisan sangat cantik, berkawat pun sangat cantik. Yeah. Jadi ini memberikan satu cabaran yang cukup besar terutama kepada kontingen-kontingen yang dianggotai oleh mm. uh, anggota ataupun pegawai yang muda-muda. Mm -hmm. Kita harapkan juga Oke okay, guys. Kita, kita kita kita mau lanjut ke sini ya. Oh, dia syuting ini guys. Coba. Ayam Malaysia dapat disaksikan lambaian daripada oh. Oh juga isteri Perdana Menteri Masya-Allah. Tiba Merdeka, ke Utama, okay. keseluruhan anggota keluarga Malaysia yang berada di Dataran Merdeka. Ini satu peluang keemasan kerana wow oh. rakyat sukar ya untuk yeah. bertemu secara dekat pemimpin tertinggi tanah air termasuklah Perdana Menteri Datuk Masya Allah, bersama dengan rakyat yang sudah hadir. Awal jam 5 pagi tadi, dengan ini, Oh, meriah banget sih, terus Wow! satu uh. asli guys merinding guys jadi jadi jadi saya membayangkan betapa istilahnya merindingnya orang-orang yang tinggal di sini maksudnya orang yang nontonnya dari sini gitu saya nonton dari layar aja itu sampai masuk istilahnya merinding gitu guys asli wow Apresiasi oh. oh. kepada pemimpin tertinggi negara yang telah pun melaksanakan tanggung jawab besar dengan cemerlang, terutama ketika negara masih lagi berdepan dengan COVID-19. Betul betul. COVID betul sih. So. Ya yang boleh kita berkatakan tentang nasrius Sabriyakop kepada masyarakat khususnya untuk okay. mengembalikan. Jadi keluarga Malaysia, mari kita sama-sama oh. Tengok bersama Demi tanah air tercinta Malaysia, Malaysia, Malaysia Wow Yang pada anda yang mungkin baru saja Bersama dengan kami menyaksikan secara langsung Sambutan Hari Kebangsaan 2022 Anak ini sedang menyaksikan satu acara Yang penuh gilang-gemilang Acara pembarisan dan juga Yang diadakan setelah sekian lama Dua tahun, ya Dua tahun, satu ah. jenis, satu tahun, sebenarnya sebab covid tu kan. Di ini, di ini, Kenapa kita muka mukanya cemberut gitu? Uh, di lokasi, kita dapat rasa semangat juga kerana mereka sudah kembali betul-betul wow. Betul. Wow. Dan yang berada di sekitar lokasi penuh bersejarah ini ya bendera Allah. adalah lambang kedaulatan sebuah negara. Ia berkait rapat dengan semangat patriotisme atau cinta ke negara dalam. Nah di sini kita bisa melihat guys, ya. ya Allah rame banget ternyata. Teco Mel. Bendera dan penghormatan ke atasnya merupakan satu simbol nasionalisme. Kita memang berbeda kaum. Kita memang Betul. berbeza agama Kita memang berbeza bangsa Kita memang berbeza warna kulit Tetapi satu yang pasti Kita adalah rakyat Malaysia Betul. Satu yang pasti Malaysia adalah tanah tumpah darah kita Satu yang pasti Negaraku adalah lagu Kebangsaan kita Dan hmm. satu yang pasti Jalur Gemilang adalah Bendera kebanggaan kita Keluarga Malaysia Wow. Ya, mengulas tentang lokasi ini Yang kembali dipilih sebagai lokasi sambutan pada tahun ini Untuk sambutan Hari Kebangsaan 2022 Kalau tahun selepas uh, diadakan secara maya Tetapi uh, masih juga ada sambutan di dataran Putrajaya Dataran Pahlawan okay. uh, Tahun sebelumnya tiada -ti sambutan Pada tahun 2018 dan 2019 Diadakan di dataran Putrajaya Kali terakhir di dataran Pahlawan Danara ok tempat ini telah menyaksikan banyak peristiwa bersejarah ya yeah. kerana uh, ia menjadi satu lokasi yang sangat penting bermakna dan juga uh, begitu uh, sentimental orang Betul. kata kerana paling utama adalah pada 31 Ogos 1957 tepat pukul 12:30 malam bendera, bendera Union Jack Ooh. diturunkan oleh Encik Tahir Abdul Majid Lagu God Save The Queen yang dimainkan buat kali terakhir sebagai tanda berakhirnya Pentadbiran British di Tanah Melayu dan lokasi okay. ini kembali dipilih dan aura yang sangat berbeza Apabila anda menyaksikan ketika ini di cahaya televisi mungkin apabila anda berada di sini betul-betul di lokasi ini anda dapat rasakan bahwa penurunan uh, wow pemilihan lokasi ini kembali adalah satu momen yang begitu berharga betul-betul betul. di sini kita saksikan ramai banget Malaysia sedang membanjiri dataran merdeka dan juga lokasi-lokasi berhampiran tidak mahu ketinggalan tentu dalam sambutan yang sangat bermakna ini dan untuk makluman juga ketika ini kita masih lagi menantikan ketibaan keberangkatan tiba ke bawah Duli yang mahal mulia Seri Paduka baginda yang dipelakung dan raja okay, ini menunggu ya rajanya tiba tiba, berarti belum belum datang dan satu lagi momen bersejarah juga akan kembali tercipta pada pagi ini Oke okay. Oh ini ini kan uh, penjaga ya di ini. Oh betul betul betul betul betul. Raja Permaisuri Agung amat di nanti nantikan. Okay. Ya ini dia keberangkatan tiba Oke. baginda berdua dari Bank Negara Malaysia. Wow, naik kuda ya. Sambuhul Timbalan Baginda berdua menaiki kereta kuda diraja akan menuju ke Pentarana Diraja di Dataran Merdeka Masya ini. Masya-Allah. Uniknya kereta kuda diraja yang dinaiki oleh Baginda berdua merupakan salah satu tarikan utama bagi acara perarakan sempena sambutan Hari Kebangsaan tahun ini. Oke. Okay. Jadi jadi ingat ketika istilahnya ini guys di kerajaan di Keraton Solo itu yang kita kemarin istilahnya sama Koji juga. Nah, persis ada istilahnya kereta-kereta yang macam-macam seperti ini guys. Wow. Keren banget. Sudah 17 tahun kereta kuda diraja ini tidak digunakan. Oh, Halis 17 tahun. Adalah pada tahun 2005 Oleh okay. yang Tuan Agong pada ketika itu Tuanku Syed Sirajuddin Syed Putra Jamalulai Semasa sambutan Hari Kebangsaan Di dataran Putrajaya Okey Kuda diraja diiringi oleh skuadron Istiadat Berkuda atau SIB Koama diraja Yang merupakan cabang angkatan tentera darat SIB ditubuhkan secara rasmi pada 13 Mei 1997 di okay. Sungai Buloh. pada Sungai 1998 Bulo. SIB memulakan operasi dengan kekuatan 5 pegawai dan 50 anggota lain-lain pangkat Oke. Okay. 20 oh, abangnya iya, keker banget, Bang. Keren kiri banget kiri badannya. Utama adalah pada ini lo guys, penjaga yang di samping kanan kirinya itu keren banget. Dia sinonim sebagai pengawal istana. Pada awal penumbuhan Kesabi utama. Namun, menjelang tahun 2015, fungsinya diperluas dengan penggabungan kumpulan regalia seperti pengawal tombak Penyuk nafiri dan pengiring kenderaan diraja Selain itu okay. Menjadi benteng pertahanan utama istana SIB melaksanakan tugas-tugas istiadat berkuda Bagi acara-acara rasmi Melibatkan wow. ketua negara Iaitu kebawah duli yang mahamdulillah Seri peduga baginda yang di betul agung Seperti istiadat pada hari ini Ya bagi memenuhi keperluan SIB berletakkan syarat ketat dalam pemilihan anggota Masya Allah Sib. Idola guys Idola guys ini masya Allah ini ya. Masya Allah. Oh. Diberikan nama Summer. Autumn dan Summer ini merupakan dua daripada 23 kuda yang terpilih membawa kereta kuda diraja dari skuadron istiadat berkuda Amo wow. diraja. Baik. Kereta penarik kudanya masya Allah menari kudanya guys. Kudanya menari loh ini. dari ke utama di dataran karena kita tahu kuda sangat sensitif dan rasa terancam. Betul sanekan termasuk mengibarkan bendera di hadapan kuda yang terlibat dan membiasakan haiwan-haiwan tersebut dengan ketakutan dan suasana betul yang betul. Iya, kita dapat saksikan tadi lambaian daripada Kebaduli yang Mahamulia Sri Benduka Baginda yang depan. Mantap. Kebaduli yang Mahamulia Raja Permayzuri Agung sempat bagi minilam. Minilam betul betul macam ni guys. Eh. Hey. Uh, bersemarak di sini apabila betul, betul. kenderaan di, uh, berkuda diraja yang membawa ke bawah duli yang maha mulia Sri Badu ke Baginda yang Dato Agong uh, Baginda berdua semakin uh. menghampiri pentas utama. Wow. Cinta memberikan mini love yeah. kepada keluarga merdeka yang berada di sekitar dataran Merdeka. Masya Allah. kasih Baginda berdua. Kami yang berada di sini terasa amat dekat Meskipun sebenarnya jauh ya. Tapi kemesraan yang disahirkan Belum berdua itu membuatkan kita Rasa benar-benar Oke okay. Wow merinding guys asli Aduh Apalagi yang ada di tempat itu ya Jadi kayak Kayak di film-film loh guys Kayak di film-film Jadi kayak Wow, kayak zaman-zaman dulu juga gitu kan. Coba teman-teman lihat istilahnya juga film-film uh, zaman dulu ketika menyambut gitu seorang raja. Apa sih kayak gininya, guys? Ya Allah. Oh, kiss bye, kiss bye. Apa yang mengikuti rapat dam kami usaha dan juga peranan yang telah dilaksanakan oleh kerajaan dalam menangani pelbagai perkara. Dan yang terkini tentunya pandemik Covid. So oh dah sampai. Pembina Baginda berdua juga begitu prihatin dengan suasana dan juga kehidupan rakyat khususnya apabila ramai yang terpaksa uh, kehilangan pekerjaan Masya dan Allah. sebagainya. Masyaallah. Betul. Berdua mensahihkan keprihatinan itu dengan pelbagai usaha dan juga Pandangan kepada kepimpinan Yang maburumai Perdana Menteri Kebijaksanaan baginda Juga terserlah ketika menguruskan Polemik politik yang melanda negara Beberapa tahun lalu Hingga membolehkan proses peralihan kerajaan Ketika itu berlaku dengan lancar Tanpa sebarang kekacauan Masya Allah. Dan setiap kali uh, Ketika istiadat pembukaan parlimen Al-Sultan Abdullah Pasti mengingatkan ahli Dewan Rakyat Dan ahli Parlimen Untuk menghentikan politicking Sebaliknya memberikan tumpuan Kepada memperjuang kebajikan Dan kepentingan rakyat okay. Benarlah Raja adalah Payung rakyat dan negara Tuanku adalah tempat kami Rakyat jelata Bergantung Daulat tuanku, wow, jauhlah, tuanku. tuanku. Ini lo guys bodyguard-nya guys. Wow. Dan Raja Agung akan menuju ke Pentarana Diraja dan akan diberikan hormat diraja oleh pasukan kaulan korbatan utama Regimen Askam Layu Diraja. Oh, aduh, aduh. Ya Allah, baru pertama ini aku nonton guys, jadi kayak gini ya, langsung langsung merinding asli. Oh begini hormat raja ya. Wow, satu, dua, tiga, empat. Ya Allah. Ya Allah ya pasca melayu diraja dan serentak itu terbang lintas lima helikopter milik Angkatan Tentera diri ...daripada Tentera Darat Malaysia, Tentera Udara Diraja Malaysia dan Tentera Laut Diraja Malaysia. Seterusnya, Ketua Kawalan Kormatan Utama akan melapor tugas kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia... ...Seri Paduka Baginda Yang Di Pertuan Agong, Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah, ...dan memohon Perkenan Baginda untuk memeriksa perbarisan Kawalan Kormatan Utama. Kawalan Kormatan, dari Petula Pertama... Oke. Okay. Turun ya. Oke. Okay. Oh. Allah. Oke, okay, ini memeriksa seperti ini ya, guys. Okay. Berselari perkara 41 perubagaan keseputuan Sekaligus membuktikan Baginda Merupakan lambang kedaulatan Dan menjadi penaung kepada kekuatan negara Kebermanan dan tak setia Dizahirkan Angkatan Tenggara Malaysia Merupakan penghormatan tertinggi Diterima Baginda Dan negara kita Allah Mohon Oke. Okay. Pengibaran ya, guys ya. Okay. harga oh, barisan artis tanah air terdiri daripada Alif Zata and the Locos, Aina Abdul, Daniel, Niki Palika, Bob Yusuf, Suhilo, Sufi Rashid, Amos Paul, Liza Aziz, Nadia Hasnan Putra Muhammad. Enam puluh lima ahli choir keluarga Malaysia dengan iringan enam puluh lima pemuzik orkestra RTM pimpinan konduktor Dato' Mokzani Ismail dan dibantu oleh Yuri Edris Ada meriamnya juga ya Oke. Okay. Rukun Negara Oh Rukun Negara, negara, akan oleh ikon, sukan, atlet, pecut negara Muhammad Azim Fami, Yang telah memecahkan rekod 100 meter Dengan catatan 10.09 saat Dalam olahraga dunia Bawah 20 tahun di Kolombia oh, Keren banget orang, wakil yang mewakili kepelbagaian kaum, bangsa dan agama. Simbolik sambutan ke-65 Hari Kebangsaan di bawah penyelarasan Kementerian Pendidikan dengan kerjasama Institute Pendidikan Guru Malaysia dan Institute Pendidikan Guru Campus Ilmuhaz Cheras, Kuala Lumpur. Okay. Acara disusuli dengan laungan Merdeka sebanyak tujuh kali. Oh, Maka kami, akan rakyat Malaysia, Malaysia berikram, akan menumpukan, akan menumpukan seluruh, tenaga, seluruh tenaga dan usaha kami, dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut, tersebut, tersebut berdasarkan berikut, kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Terima kasih. Hadirin dipersilakan duduk. Penulung... Oke, okay, Wow. Ini, ini ini yang perarakannya ya guys ya. Wow. Wow. Keren, guys! Oh, ini sajian kekuatan 40 anggota. Oh, Omar Haidi bin Halim selaku penolong eh. ketua perbarisan dengan Perusahaan bencana, oh ini tank teng tanknya, guys mantap! Wow! Ketika di sini memang lebih tertata ya guys karena di sini memang puncaknya ya dari istilahnya sambutan hari kebangsaan. Dari kemarin istilahnya yang kita reak itu adalah latihannya atau gladi seperti itu. Oke, okay guys, itu saja video kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua, ya. Dan itulah tadi sambutan Hari Kebangsaan ke-65 tahun 2022 di Dataran Merdeka, guys. So keren banget, guys! Saya wow, baru pertama kali lihat gitu, kan? Aduh, masya Allah. So, terima kasih banyak buat teman-teman semua yang sudah nonton video ini sampai selesai. Dan saya pamit untuk diri apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.